Salam sehat dan hati gembira. Kembali bertemu dengan saya, SD Pangganti, dalam belajar kimia bersama EPC. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai hipotesis apogadro dan hukum gas ideal. Namun sebelumnya, seperti biasa, terimalah salam dari saya. Adil Catalino, bacuramin kasaruga, basengat kejubata. Arus, arus, arus para pembelajar sekalian terkait hipotesis Apogadro dan uh, hukum gas ideal uh, sebagai pengantar saya sampaikan bahwa menurut Apogadro pada suhu dan tekanan yang sama volume gas mengandung jumlah molekul yang sama sehingga berlaku perbandingan volume gas yang sama dengan perbandingan mol gas dirumuskan sebagai V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2 nah, untuk menentukan volume gas di mana suhu dan tekanannya tidak diketahui dapat menggunakan konsep volume molar sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya sehingga akan didapat hubungan antara hipotesis Avogadro dan volume yaitu sama dengan jumlah mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Nah sebagai contohnya, contoh soalnya, tentukan jumlah mol volume 3 gram gas NO yang diukur pada suhu dan tekanan satu atmosfer gas CH4 dan Volume 1,5 liter, dimana RH sama dengan 1, Arc dengan 12, RN 14, dan RO16. Tentu saja, kita harus menentukan masa molekul relatif dari NO oh, dan CH4. Kita lihat seperti ini: masa molekul relatif dari NO sebesar 30, dan masa molekul relatif dari... CH4 itu 16 sehingga kita akan dapatkan dari 3 gram NO 3 per 30 0,1 sama dengan per 10 dan c 4 itu nilainya adalah seper 16 dimana volume 2 nya CH4 itu adalah 3 per 2 liter sehingga kalau kita mempergunakan rumus dari apogadro tadi V1 dibagi V2 sama N1 dibagi N2 untuk mencari nilai P 1 atau P1 nya berapa nilainya? Maka kita akan bagi antara P1 per V2, yaitu 3 per 2, dan N1 seper 10 dibagi dengan seper 16. Kita akan dapatkan nilainya adalah kita kalikan dulu seper 10 dikali 16 per 1 yang ini. Ya, kita akan jadikan seperti ini. Maka kita dapatkan 16 per 10. Sehingga untuk P1 per 3 2 ini akan kita dapatkan P1-nya adalah 3 per 2 dikali dengan 16 per 10. Yaitu sebesar 48 per 10 dengan 2,4 liter. Nah bagaimana hukum gas ideal ini? Dikatakan jika suatu gas dipanaskan. Maka akan terjadi pemuaian volume Nah pemuaian ini akan menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum-hukum yang berlaku untuk gas Nah sehingga untuk keadaan gas ideal itu penyimpangannya dapat diabaikan Nah sehingga ada beberapa hukum yang berlaku yang mendukung uh, adanya uh, gas ideal ini antara lain yang disampaikan oleh uh, Boyle Bo Robert Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap tekanan dari sejumlah gas yang sama akan berbanding balik dengan volumenya atau sama dengan server V ini berlaku pada suhu tetap Nah selanjutnya ada Jacques Charles yang menyatakan hukum Charles yaitu volume sejumlah gas, mol gas, yang sama pada tekanan tetap berbanding lurus dengan suhu mutlaknya Suhu mutlak dalam hal ini dalam suhu Kelvin P sama dengan T, Fraser sama dengan Temperatur Nah berlaku pada P tetap, pada tekanan tetap Nah sementara itu Amadeo Avogadro menyatakan pada tekanan desu tetap volume suatu gas berbanding lurus dengan jumlah mol gasnya atau V sama dengan n berlaku pada tekanan dan suhu tetap nah dari semua hukum tentang gas jika digabungkan maka akan didapatkan satu bentuk persamaan matematika untuk gas ideal yaitu V sama dengan nrt per P atau sama dengan PP sama dengan nrt dimana P ini adalah tekanan V voltus ini itu adalah volume n ini adalah jumlah mol R ini adalah tetapan Rydenberg yang nilainya 0,082, sedangkan Ti, T ini adalah suhu dalam satuan Kelvin, di mana satu Kelvin itu sama dengan 273. Nanti kalau kita tahu berapa jumlah derajat Celsiusnya, tinggal kita tambahkan 273 ditambah dengan berapa derajat Celsius. Selanjutnya untuk PP sama dengan NRT ini kemudian dikenal sebagai persamaan gas ideal. Dimana persamaan gas ideal ini menjelaskan hubungan variabel antara suhu, tekanan, volume dan jumlah gas terhadap perilaku gas ideal, yaitu gas yang molekul molekulnya saling uh, apa uh, tolak menolak. Oh, maksud saya tidak tarik menarik dan tidak saling tolak menolak. Serta volumenya dapat diabaikan terhadap wadahnya Nah lu contoh soal yang kedua adalah uh, Tentukan jumlah volume 1 gram gas hidrogen H2 Yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer Dimana harga h-nya adalah Air uh, nya adalah 1 dan uh, tetapan rendahnya 0,082 liter atmosfer mol kelvin Nah bagaimana cara menjawabnya? Jadi nanti kita tentukan dulu harga Mr-nya. Nah, Mr karena air H-nya satu, Mr H2 itu adalah dua 2, 2 kali indeks H2 kali koefisiennya satu dua kali satu dua, sehingga jumlah atom jumlah atom H itu dua, baru dikalikan Ar dua kali satu dua, makanya Mr H2 ini adalah dua. Sehingga molar gas itu adalah 2, 2 gram per mol. Jadi masa dari H2 ini 1 gram itu. 1 gram H2 itu nanti kita akan dapatkan uh, setengah mol nilainya atau lima per 10, uh, mol. Dari mana dapatnya? Dari jumlah massa H2 dibagi dengan Mr-nya. Nah suhu tadi dua puluh derajat Celcius itu sama dengan dua Kelvin dan tekanannya satu atmosfer maka V itu bisa kita tentukan dengan cara memakai rumus V sama dengan nrt nanti akan kita dapatkan 12,2218 liter atau kita bulatkan menjadi 12,2 liter nah, contoh lain misalnya uh, bagaimana cara menentukan tekanan dari 30 liter gas LPG yang berisi 12 kg CH4 pada suhu 27 derajat celsius MR nya adalah 16 sehingga nanti kita akan dapatkan plume molar dari CH4 itu adalah 16 gram per mol untuk 12 kg C4 maka kita akan dapatkan 12.000 gram. Kalau kita bagi dengan Mr-nya kita akan dapatkan 750 mol. Pada suhu 27 derajat Celsius maka nilainya nilai T-nya adalah 300 Kelvin. P dapat kita tentukan dengan cara melakukan pembagian perkalian antara nRT dibagi V. 750 kali 0,082 dikali 300 dibagi dengan 300. Itu nilainya adalah 615 Nah, lalu uh, bagaimana contoh soal selanjutnya untuk volume? Jadi, tentukan volume dari satu dua ratus kali sepuluh dua mol gas CO yang diukur pada 27 derajat Celsius dan tekanan 38 puluh cm. Hg. cara menjawabnya adalah jumlah molnya, jumlah mol CO2 nya adalah. 2mol dari mana dapatnya 1100 1,204 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 itu nilainya adalah 2 lalu suhunya adalah 300 Kelvin dan tekanan di dalam uh, 38 cm HG itu adalah 38 per 76 cm HG nilainya adalah 0,5 atmosfer di P kita tentukan dengan perkalian pembagian ya 2 x 0,82 0,2 dikali 300 dibagi dengan 0,5 nilainya lah 98,4 liter nah, contoh soal nomor lima misalnya Bagaimana jumlah masa 15 gram gas propana yang diukur pada suhu 25 derajat celcius dan tekanan dua atmosfer MR nya adalah 44 maka cara menjawabnya adalah MR nya 35 empat puluh volumenya adalah 15 suhunya dalam Kelvin dua ratus tekanan dua atmosfer tetapan di demikian nol koma maka massa gram itu yang kita, kita uh, lakukan dengan melakukan Uh, penentuan harga mall dulu, PP per, NR, uh, per RT dua kali lima belas kali dibagi dengan 0,082 delapan dua kali dua Itu kita dapatkan 1,23 dua mall baru kita kalikan dengan mr nya satu dua kali empat nilainya 54,12 gram. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait uh, hukum apogadro dan... Uh, gas Ideal ini Biarlah semuanya nanti berguna Bagi para pembelajar sekalian Untuk belajar di rumah Semoga uh, para pembelajar semakin sukses Terima kasih Salam sehat Hati gembira